bisa bicara dengan Bersambung Thank <laughs> you. itu teleponnya temele mele mele ya Solo, baik itu di Tanah Toraja bagian selatan, di Tanah Toraja bagian timur, dan kali ini kami menyempatkan diri untuk menghadiri acara rambu Solo di Tanah Toraja bagian Mereka, barat, Mereka, Mereka, Mereka, Mereka. yaitu di Kecamatan Ulusaloe, Kabupaten Tanah Toraja, pada upacara rambu Solo. Almarhum Nenek Ludia Tasik Lembonan Kami sangat gembira hadir di sini Karena kerabat kami yang sedang dalam duka cita Masih menyebutkan diri untuk menyambut kami dengan hangat Saudara, acara seperti ini tidak dapat berjalan dengan baik dan sukses Apabila tidak ada kerjasama yang baik antara keluarga dan masyarakat Pada kegiatan ini kami lihat semuanya berjalan dengan baik dan lancar Itu tandanya antara keluarga dengan masyarakat terjalin kerjasama yang baik dan untuk lebih lengkapnya mari kita sama-sama saksikan Upacara Rambu Solo ini Yang pada hari ini adalah acara penerimaan tamu Yaitu tamu yang datang berbelasungkawa Sungkawa Kemudian akan diterima secara resmi oleh keluarga Dan akan dilayani sebagaimana mestinya Baiklah mari kita saksikan Ini lantang hasanda kaborong di salisangka Dan betul seseksi di lantai temakrat, tunai tikengong balaran nampak kemarakan di talongoh, ini semua dia balaran nampak tasik dia merantai yang si para pemarompo rompo hulu mario riola ke makna atau nasahombong pak di narosoina, ia di dua tasak lakoton dan tanatangni yang kamairit, itu asal orang asal itu ada na rempong. Bueno, en San Pablo, en muka Para tuh pasti ia saya <laughs> ini Video, video Video, sudah oleh untuk na si namandak dia lomi tang lapaku berdima main tang lapakanu bapan marasakil kelapa paraya temewin ewin apa mutulak padang tutuki parendum marokitim yang seling nalipusan nakasalef iya bui masulah nasa manda masa kira ni marudin dinti pulau napa matang tak nak kira ramah gambar napa pak gandakan dapat tanah di buku tangsi biadiran besi meniupak tapu upak paraya tapu paraya anak tang lepindel lakan anak tang gamairin iya tabik lelangan nak lasawiran nak sapati kan nape Langkah tu santum sang arah-rah Telang kuat Ulawan taruh Maiti tongkunan kadah Apa kupa dola kupa Undi kupa bentang Tengah lupa Mama sangka Tokumu ayolet Salam sakdu Ia manisah kami Salam tetek Ia manipah gantian Kayak temeng puduk Tekor Kayak temeng dila Talang namoram Apakah ingat Yang matukah tongkunan Kamarintinan Nenek na hari Indipat tanulis Kamarintinan Apa pasal Itu Tentu malik Itu Tentu pandang malik Ketenggara Kamarintinan Nama makna lakukan ini anak. kata orang kamarin jinan anak ini betul lebih datang orang kamarin jinan nama mak leh. indikator pulusalut itu tempat anda balik lakukan bapak zila. kata orang kamarin nama mak leh itu tempat pulusalut itu tempat anda balik laku tapak ade. kata orang kamarin jinan nama mak leh itu tempat anda balik laku mana mana. kata orang kamarin jinan nama mak leh itu tempat anda bapak sentia. kata orang kamarin jinan Mangalu Saparanto, Namprotovay, Surabaya, sanksi terusana keluarga Joni Mantong. Surabaya, sanksi terusana Bapak Aldis, Parepare, sanksi terusana. Surabaya, sanksi terusana Nenek Edemi, Rancaepal, sanksi terusana. Bapak Sola, Rancaepal, sanksi terusana. Untuk Napa Suka. Rp5000 kok Bang? a Alat <susuk> yang kami dan semua Selamat selamat tinggal. Tinggal. oleh iya gitu.